Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian Brad dan selamat sore Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian diva TV yang akan terus Mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah bersahabat dan seluruh dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini Ada kabar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah vlog BBL pertama kali naik motor Sudah trending 5 bersahabat di youtube Aduh keren banget ya Alhamdulillah sudah masuk trending 5 Semoga semakin banyak lagi dukungan dan support yang diberikan Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita Dan kita lanjutkan persahabat ke berita berikutnya Selain vlog BBL like motor sudah masuk trending 5 Ternyata persahabatnya vlog BBL pertama kali mudik juga nih Sudah masuk trending 14 Dua vlog spesial lebaran Bunda apa-apa Bilar ini masuk trending Trending 5 dan trending 14 Masya Allah go go go Semangat pucukin lagi persahabat ya Semoga bisa trending nomor satu pecahkan Mudah-mudahan tentunya Semangat dari fans tersolid mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Dan berikutnya persahabat ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel youtube Leslar Entertainment yang baru saja memposting vlog terbaru Romantis banget di ya, persahabat ya pacaran ala Leslar main petasan sandi Cianjur Aduh Masya Allah banget ya kalian wajib nonton Yuk, maju terus, pantang mundur, pokoknya kita harus buktikan semoga bisa trending kembali vlog-vlog spesial lebaran Karena satu minggu full, kita mendapatkan info langsung dari Mimin Leslar Entertainment persahabat ya di laman akun Instagramnya Bahwa bakal ada kejutan spesial vitamin bahagia yang tentunya disuguhkan spesial lebaran Bunda Lesti dan Rizky Bilar Serta keluarga Liburan di Cianjur, banget ya. Bunda Lesti dipeluk tuh Sama Papa Bilar Makin semangat Makin membara Pastinya warga Kona Untuk mendukung karya-karya terbaik Dari idola kesengan kita Dan pasti persahabat ya Vlog-vlog Lesti hari ini Sangat menghibur sekali Mudah-mudahan Dengan selalu konsisten Lesti dan Bilar Selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh Dan inspirasi Untuk banyak orang